Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Vian di channel Viano Ganggur Jangan lupa like, comment dan subscribe Dengan begitu kalian sudah berkontribusi untuk membantu mengembangkan channel ini Dan jangan lupa juga untuk selalu mensupport para kreator muda manggarai Agar mereka selalu bersemangat dalam membuat video Oke segitu aja, terima kasih, bye! Oleh parah keman itu cuma petai Anangita tawan rencela indah gunai Tau rei ruka Na kawetahi o Itsara e gantawan rura belo dakunai Saowa ripinta aram to e ga utgori demo lei pande Tombol naik hop gerendudansta laku yang indah, parong-laba keo wika doengan Sakit merantau, deket tahu drum palimi, ali bom nega kakurmo Usang wie tana, Runing genggus don'ta telu Toe mangan gengan Lekisi on leta Ruda jejong laku embo Berit pucur nali temo Topeng cemol Mieho ogyan Pano lawa keho Wigato egan cenggego Duntak daustu ut Duntak sanggit merantah Tak tahu yang Duntak dun tak tahu setuju, dun tak sanggup berantak. Jaga tahu yang paling, alih just baih tak. Boleh kagelar tak. 야,